Memakan simbol leluhur, ketika tiga kata memasuki telinganya, Lindong merasakan sensasi dingin mulai menyembur keluar dari dalam hatinya, sebelum akhirnya menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Detik berikutnya, tubuhnya secara refleks menegang seperti binatang buas berbahaya yang sedang diancam. Sejak dia mendapatkan simbol leluhur yang memuaskan, Lindong biasanya sangat berhati-hati dan tidak akan menggunakannya kecuali itu adalah saat yang kritis. Itu karena dia tahu betapa menariknya simbol leluhur yang memangsa itu. Daya pikatnya cukup untuk menyebabkan bahkan beberapa praktisi elit untuk mewujudkan keinginan rakus di hati mereka. Dia tidak tahu bagaimana Master Sekte sebelum matanya menemukan dia memiliki simbol leluhur yang memangsa. Namun, ini tidak menghentikan banyak pikiran dan ide yang sekarang bergolak di benaknya. Namun, sementara dia diam-diam merasa cemas, dia masih merasa sedikit lega. Setidaknya rahasia terbesarnya, jimat batu misterius belum ditemukan. Meskipun dia masih tidak tahu sifat-sifat persis jimat batu misterius, melalui intuisi saja, dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa itu sangat penting. Bahkan, dari perspektif tertentu, itu mungkin bahkan lebih kuat daripada simbol leluhur yang memangsa. Tuan Sekte Dao, Ying Xuanzi, salah satu praktisi terkuat wilayah Suan Timur. Ini adalah informasi yang dia terima dari Wu Meskipun dia telah melakukan banyak kebijaksanaan, dia tidak pernah membayangkan bahwa rahasianya akan ditemukan oleh karakter seperti itu. Pakar seperti itu benar-benar menakutkan. Yang kecil, kamu persis seperti yang dijelaskan Ying Huan-Huan. Terlalu berhati-hati dan bijaksana. Petik 2. Sementara Lindung merasakan hawa dingin menyebar di seluruh tubuhnya. Master Dao Ying Xuanzi tersenyum sebaliknya. Dengan mata yang tampaknya berisi lautan kebijaksanaan di dalam diri mereka. Seolah-olah dia telah membaca pikiran Lindong. Sebagai tanggapan, Lindong hanya bisa tetap diam. Ada beberapa masalah di mana dia tidak punya pilihan selain tetap berhati-hati. Simbol leluhur yang memangsa benar-benar berharga. Namun, tidak semua orang menginginkannya di dunia ini. Master Dao Sekte Ying Xuanzi melanjutkan dengan suara lambat dan lembut. Menyebabkan jantung awalnya tegang Lindung diam-diam bersantai takik. Lindung mengangkat kepalanya dan menatap Ying Xuanzi yang tersenyum hangat. Karena beberapa kelelahan yang dalam di matanya menghilang dengan tenang. Dia telah melihat semua jenis orang selama bertahun-tahun. Dan karenanya bisa merasakan samar rahmat pria yang tak terbatas di hadapannya. Ini adalah bantalan sejati yang harus dimiliki oleh seorang Master Sekte Super. Aku tahu tentang beberapa pengalaman masa lalu kamu. Mungkin perlu bagi kamu untuk berhati-hati di masa lalu. Bagaimanapun, kamu sendirian. Karena itu, kamu selalu harus melangkah hati-hati dan melakukan kebijaksanaan. Petik 2. Namun, kamu hanya perlu mengingat satu hal sekarang. Selama kamu adalah murid dari Dao Sekte, Sekte akan selalu mendukung kamu. Petik 2. Saat ini kamu tidak lagi sendirian. Setelah mendengar pernyataan terakhir itu, Lindung tidak bisa menahan diri karena ekspresinya berubah aneh untuk sementara waktu. Apa artinya kamu tidak sendirian? Meskipun pernyataan ini membuat Lindung tersedak untuk sementara waktu, ia tetap merasakan perasaan masam di hidungnya selama beberapa waktu. Sementara matanya bahkan berubah sedikit lembab. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan memandangi praktisi puncak ini, yang terkenal di seluruh wilayah Suan Timur. Kali ini, matanya tidak memiliki banyak penghormatan, dan dia berkata sambil tersenyum, benar-benar layak untuk Tuan Sekte Tuan. Setelah pernyataan kamu, aku hampir memiliki keinginan untuk pergi melalui neraka dan air yang tinggi untuk Dao Sekte. Kamu sudah melakukan hal-hal seperti itu, jawab Ying Suanzi sambil tersenyum. Alasan kenapa aku bisa menemukan simbol leluhur yang memangsa di tubuhmu adalah karena aku memperhatikanmu dengan seksama ketika kamu berada di dasar sungai Pil. Pada saat itu, kamu telah menggunakan kekuatan simbol leluhurmu yang menelan. Pantas, baru pada saat ini, apakah Lindung akhirnya mengerti mengapa? Segera, dia diam-diam merasa tidak berdaya. Dia benar-benar tidak punya jalan keluar ketika dihadapkan dengan pengawasan seorang praktisi yang sangat kuat. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Simbol leluhur yang memangsa memang objek yang kuat. Namun, kamu harus menahan diri untuk tidak menggunakannya di masa mendatang. Tunggu sampai saat ketika kamu bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya sebelum mengungkapkannya ke dunia luar. Memperingatkan Ying Xuanzi, "Ya, murid ini mengerti," jawab Lindung dengan hormat sambil menganggukkan kepalanya. Suanzi tersenyum tipis sebelum berbalik dan melihat ke arah danau di depannya. Dengan lambaian lengan bajunya, danau itu langsung terbelah menjadi dua. Setelah pembentukan celah di danau, barisan putih raksasa muncul dan melayang ke atas. Sinar cahaya mulai memanjang darinya dan menyelimuti seluruh danau. Sementara gelombang demi gelombang fluktuasi energi yang mengejutkan mulai meletus dari susunan cahaya. Di tengah sebagian besar posisi arai cahaya adalah pohon muda hitam yang sekitar setengah meter. Sebuah cahaya fluoresensi tersebar darinya dan itu tampak seperti salah satu bintang di langit malam. Itu sangat indah. Apakah itu pohon yuan abadi kuno? Lindong menatap pohon muda hitam di tengah arai besar dan melongo sejenak sebelum dia tiba-tiba bertanya. Ya, pohon muda ini adalah hasil dari sit yuan abadi kuno yang kalian bawa. Jawab yuan Suanzi. Sangat cepat, seru lindung kaget, bukankah hanya lebih dari 10 hari. Namun, bibit sudah tumbuh ke tahap seperti itu. Pohon yuan abadi kuno itu hanya misterius itu. Selain itu, arai penguncian jiwa, ini telah menyerap semua energi dari domain ini. Selanjutnya, dasar danau ini terhubung ke empat sungai pil di Dao Sekte dan mereka telah digunakan untuk memelihara pohon kuno ini. Jawab Ying Xuanzi, ekspresi heran muncul di wajah Lindong. Mereka benar-benar menghubungkan empat sungai pil hanya untuk memberi makan pohon yuan abadi kuno ini. Investasi yang sangat besar, tentunya. Hanya sekte super yang mampu mengangkat hal seperti itu. Di tangan faksi lain, bahkan jika mereka berhasil mendapatkan benih, mereka kemungkinan besar tidak memenuhi syarat untuk merawatnya. Ketika pohon yuan abadi kuno telah sepenuhnya matang, Kemajuan pelatihan murid-murid dao sekte kita akan dinaikkan ke tingkat lain. Ini sangat penting untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan sekte kami, kata Ying Xuanzi sambil memandang pohon muda di tengah susunan besar. Lin Dong mengangguk, dia telah melahap lima buah yuan abadi kuno. Karena itu, ia secara alami tahu efek misterius dari buah ini. Jika mereka benar-benar dapat meningkatkan dan menghasilkan lebih banyak, itu memang akan menjadi momen penting bagi sekte Dao. Sepertinya kamu akan membuat terobosan, tanya Ying Xuanzi sambil tersenyum dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Lin Dong mengangguk lagi, tidak terkejut dengan ini, karena Ying Xuanzi dapat menemukan simbol leluhur yang memangsa di tubuhnya. Bagaimana ia bisa menyembunyikan hal seperti itu? Karena kamu telah memberikan kontribusi besar, akan ada kebutuhan untuk menghadiahimu. Arai pemeteraian ini akan benar-benar ditutup dalam beberapa hari untuk fokus pada nutrisi benih Yuan abadi kuno. Sebelum ini terjadi, kamu bisa memasukkan arai dan mengolah. Aku pikir itu akan cukup untuk membantu kamu dengan terobosan kamu. Selain itu, aku pribadi akan melindungi kamu saat kamu berada di sana. Ying Suanzi berkata sambil menunjuk arai yang bagus di bagian bawah danau. Selain itu, Pembukaan tablet Great Desolation dalam setengah bulan. Ini adalah acara yang sangat penting bagi seluruh Dao Sekte. Kamu harus menyadari betapa kejamnya kitab suci misterius penghancuran yang besar itu. Dalam seratus tahun terakhir, hanya Zhou Tong yang berhasil mempelajarinya. Dari sudut matanya, Lindung melihat gangguan kecil yang tak terduga di mata damai Ying Xuanzi untuk pertama kalinya ketika dia menyebut Zhou Tong. Senior Zhou Tong Lindong ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia tidak bisa menahan, tetapi bertanya, "Dia adalah muridku?" Balas Ying Xuanzi dengan suara lembut. Lindong agak terkejut sebelum melanjutkan untuk menganggukkan kepalanya. "Dia tidak pernah menduga bahwa senior Zhou Tong sebenarnya adalah murid Ying Xuanzi. Sepertinya masalah itu benar-benar sangat rumit, meskipun kamu hanya bergabung dengan Dao Sekte hanya untuk waktu yang singkat." Kamu dianggap sebagai murid aula desolate yang memiliki peluang terbesar untuk memahami kitab suci misterius desolate hebat. Tentu saja. Jangan merasa tertekan dengan masalah ini. Fokus saja dan cobalah yang terbaik. Itu sudah cukup. Ying Xuanzi berkata sambil mengubah topik pembicaraan. Fluktuasi dalam matanya mereda dengan sangat cepat. Iya nih. Lin Dong mengangguk dan tidak berani bertanya lagi tentang Zhou Tong. Masuk, Ying Xuanzi mengalihkan perhatiannya ke dasar danau dengan lambaian lengan bajunya. Pohon muda hitam itu bergeser menjauh, memperlihatkan sebuah arai cahaya kecil di bawahnya. Di dalam arai cahaya itu ada fluktuasi energi yang samar dan tampak agung. Setelah melihat ini, lindung tidak menunda-nunda, tubuhnya melintas ketika ia berlari menuju bagian bawah danau. Dalam sekejap, dia muncul di atas arai kecil. Sebelum memperlambatnya, duduk di bar kecil. Lindong melirik ke sekelilingnya. Dari sudut ini, dia bisa melihat utas energi yang tak terhitung banyaknya menyebar ke segala arah. Dengan dia di tengah mendongak, dia samar-samar bisa melihat garis besar arai misterius. Orang bisa mengatakan bahwa ini adalah arai yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Hanya dengan duduk di sini. Lindung sudah bisa merasakan gelombang demi gelombang energi yang kuat terus mengalir ke tubuhnya. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berkultivasi. Lindung tidak bisa membantu tetapi bergumam. Namun, sangat disayangkan bahwa tempat yang baik digunakan untuk meningkatkan pohon yuan abadi kuno. Setelah menikmatinya sebentar, tempat ini akan benar-benar disegel. Mari kita mulai. Di tepi danau, pengingat Ying Xuanzi terdengar. Dia melanjutkan untuk mengubah segel tangannya, menyebabkan danau mulai bersiul. Sementara untayan cahaya yang terang dan susunan yang besar dan rumit secara bertahap mulai berputar. Roar-roar, ketika susunan mulai berputar, gelombang demi gelombang energi yang kuat yang mirip dengan gelombang mulai dengan gencar masuk dari segala arah. Pada akhirnya, mereka dengan ganas meledak ke arah Lindong, yang saat ini duduk di tengah barisan. Hah. Saat dia menatap jumlah energi yang kusut dan tak terbatas yang bergemuruh dan bergegas ke arahnya, Lindong menarik napas dalam-dalam. Dia menekan kegembiraan samar di dalam hatinya dan perlahan menutup matanya, sebelum Devouring Power tiba-tiba meledak keluar darinya. Karena Ying Xuanzi sudah menemukan simbol leluhur melahap di tubuhnya, Lindong tidak perlu menyembunyikannya lagi. Selanjutnya, dia meminta Ying Xuanzi melindunginya. Karena itu, Bahkan di seluruh wilayah Suan Timur, hampir tidak ada orang yang bisa mengganggunya. devouring power meledak, dan berubah menjadi lubang hitam yang berotasi di belakang tubuh Lindong. Itu benar-benar melahap energi tak terbatas yang membanjiri. Di bawah melahap panik ini, kekuatan Yuan dan energi mental dalam tubuh Lindong mulai berangsur-angsur menuju titik terobosan kritis. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.